Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad Air Vlog. Di video kali ini saya akan memanen timun untuk bagian 3 season 3. Hello you today? Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan segala rezeki. Amin. Untuk kali ini saya akan memanen untuk yang Timun, tanaman timun yang season 2 ya. Kalau untuk pemanenan timun itu setiap hari karena berhubung tidak sempat jadi ya dibikin part 2, part 3, Jadi enggak tiap hari bikin video. Oke, mari kita saksikan uh, pematikan untuk hari ini. dan itu adalah tempat atau wadah untuk menaruh timun ya buah timun ko karna chahiye okay, okay. Alhamdulillah. Ini untuk panenan hari ini. Buahnya besar-besar. Mungkin kurang lebih 18 kilo atau 15 ya. Untuk harga 3.500 per kilo. Terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment and subscribe oke okay, subscribe itu murah kok Oke, okay, terima kasih